hari ini yes aku mau coba review lagi salah satu tempat yang eh uh, kayaknya nge di Jogja dan lumayan menarik di Jogja yaitu ya apalagi kalau bukan agrowisata Bumi Merapi Jogjakarta Dan hari ini tuh aku udah di dalam. Dan di sini itu ada beberapa tempat-tempat menarik memang yang teman-teman nanti bakalan bisa kunjungi dan bakalan bisa eh uh, memencuci mata dan bisa tempat untuk bermain juga. Jadi ada beberapa spot-spot menarik juga di sini dan untuk pertama kali aku tadi masuk ke sini, langsung aja tadi di uh, pintu masuknya itu kena biaya masuk itu sekitar 30000 per orang dan kalau kalian misalnya bawa kamera DSLR itu uh, bayarnya sekitar Rp50.000 kalau kalian bawa kamera DSLR, cuman mungkin nanti kalian bisa dapat kebijakan-kebijakan lain ketika kalian datang nah untuk di sini tuh ada biaya parkir juga, itu sekitar 3.000 rupiah biaya, untuk biaya parkir dan menurut aku untuk harga segitu cukup menarik ketika kita bisa jalan-jalan tepatnya dan hari ini aku coba akan review dan akan coba eksplor tempat ini mudah-mudahan asik dan mudah-mudahan menarik oke langsung aja kita coba review agrowisata bumi merapi di Jakarta ayo kita fun fun waro oke, okay, pertama ketika kalian masuk, itu nanti kalian akan dihadapkan dengan tampilan kayak gini, bros. jadi, kalian bisa memilih mau ke zona timur atau mau ke zona barat duluan nah, kalau ke zona barat itu kalian bisa ke sana itu ke tempat eh, semacam binatang-binatang, mamalia, reptil sebelah kiri, kalau kalian misalnya langsung mau foto-foto, biasanya ke sebelah kiri sih, biasanya ya tapi nggak tahu, nanti kita coba review sebelah sini mudah-mudahan kita nggak tersesat, karena di setiap jalan itu ada semacam sign untuk kita bisa tahu kita mau tujuannya ke arah mana kita mau coba review dulu ke arah barat ya ke arah barat, karena kalau ke utara-utara nabrak bros <laughs> oke, lanjut gimana, enak? enak, Bek <coughs> kalian mau lihat ini, si Dewi Sinta oh, namanya Dewi Sinta bangsanya, PE apa tuh? nggak tahu umur 2 tahun betina asal India. Oh. Halo Sinta? Cinta? Sinta, kok muka kok kayak cewek, kayak kayak jantan? Cinta. Oh ya, Bros, uh, for your information ternyata kalau misalnya kalian kesini itu uh, kalian bisa juga misalnya kalian misalnya pengen mau ngasih makanan Uh, kambing, makanan kelinci, di sebelah sana juga ada kelinci, di sini kambing karena itu bisa bayar kalau nggak salah sekitar 50000 puluh ribuan atau tiga puluh nanti coba aku tanya lagi kalian bisa merasakan sensasinya untuk memberikan makanan-makanan ke kambing ini ya makan! makan! gitu katanya orang bisa ngasih makan kalau kalian baik hati, nanti kalian bisa cobain susunya juga <laughs> oke okay. kita lanjut ke tempat yang lain lagi Hihi. Oke ini ternyata di sini ada juga hewan-hewan semacam reptil gitu sih guys. Ada semacam ular nih ular nih. aku nggak bisa kelihatan kayak ya. Wow, ada biawak. Wah wow, ada ular juga di bawah nih Bros. Ada yang lepas nggak ya? Wih Bros. Aku pengen ngasih tahu kalian. Satu binatang reptil yang gede banget dan dia lagi makan aku sampai berinding nih. Berinding disco Bros. Dia ada di dalam ini. Itu. Lihat, lihat, lihat, lagi makan, lagi makan dia, lagi makan. Ada ular piton, ular piton sanca kembang, piton rectililacus namanya. Dia lagi makan dan dia makannya tenang banget lagi. Ini kalau aku kayak kita kalau kenal lilit kayak mati deh sama dia. Uh, gede banget. Dia lagi makan tuh. Ini kalau lepas gimana ceritanya? Jo, pros aku udah ada di salah satu tempat yang inti dari tempat ini, inti dari segala inti tempat ini ya. Tempat semacam ini. Yang katanya ini adalah Santorini. Wow, kamu bisa lihat. Wah, sini tempatnya cukup menarik ya. Kalian bisa lihat di bawah. Itu kayak kayak semacam kota-kota yang ada di mana Santorini itu mana sih Itali kali ya? Tahu sih. Banyak juga orang-orang yang foto di sini. Dan di sini tuh hawanya tuh dingin banget dan wow. Aku coba eksplor ya karena ini baru di pintu pertama. Aku masuk dan. Tampilan itu benar-benar kayak semacam di tempat-tempat tempat-tempat di luar negeri gitu. <laughs> aku kan coba muter-muter di sini, muter-muter sih kita coba review. Ini adalah tempat-tempat uh, gedungnya, gedung-gedung gedung apa juga nggak tahu namanya, tapi kita coba muter-muter di sini. Kalau kita, aku kan coba muter-muter di sini. Ya. Wow, wah wow, hampir jatuh, anjir Aku pikir tadi ini jalan lain. Ternyata ini ada jalan. Nggak ada tangganya, bros. Kurang ajar. Wow. Oke. Oh, Oke, okay. oh. okay, kita coba tunggu lagi. Hampir jatuh tadi, bros. Gila, gila. Wah, wow. wow, Kita coba naik ke Santorini yang ini yang kafe. Eh. Assalamualaikum Assalamualaikum Oh ini, ini Bros Assalamualaikum Oh bukan, salah, bukan hai, hai, Salah, salah, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang aku, datangin, yang aku naikin di sini, dan Kan juga butuh effort kalau misalnya sini dan butuh tenaga juga dan lumayan capek. Tapi untuk kalian yang senang banget buat foto-foto dan buat buat video-video well, untuk video TikTok, untuk video di YouTube, di sini tempatnya menarik banget sih. Karena apa? Karena memang estetik banget dan emang beda banget dari tempat-tempat lain. Karena nuansanya emang nuansa kayak right? di Italia kali ya Santorini. Nanti coba kalian komen. Kau akan coba ke tempat lain lagi yang gak kalah cantiknya. Nanti kita akan lihat lagi. Cantik apa sih tempat ini? ayo hey. Oke okay, bros, aku tuh yang Di sini tuh rumah-rumahnya tuh gak ada yang buka ya. Ini coba kita ketok lagi ya. Kalau gak salah di sini tuh rumahnya Pak Lurah. Yang di mana ngejagain tempat di sini coba kita ketok ya. Ikut. Halo. Anybody home? Wah, ada, oh, ada bros. ada orangnya eh, ternyata di atas itu ada orangnya bros oh shit coba kita muter-muter ke tempat lainnya mudah-mudahan kita nemu orang lagi tapi tadi aku terkejut karena harusnya nggak ada orang oke kita coba muter-muter lagi ke tempat yang lainnya Ya, kalian bisa lihat di sini suaranya menggema Ini salah satu tempat spot foto juga di tempat ini dan ya begini, narik Dan buat kalian yang pengen kesini tuh sebenarnya kalian jangan terlalu sore datang karena nanti takutnya di sini tuh hujan. Karena di jalan kali luar itu sering banget hujan dan harus kalian bawa mantel. Karena kalau misalnya kalian kesini hujan itu benar-benar kesel banget karena kalian nggak bisa dapat spot spot foto yang bagus dan dibuang buang waktu kalau ke kalian ke sini itu dalam kondisi yang hujan. Jadi, saran aku kalau misalnya kalian kesini sini itu datang di pagi hari atau di siang hari, jangan terlalu sore. Oke? Okay? Kita lanjut ke tempat yang lain. Ini adalah tempat ketiga. Wah, wow, ini lebih kayak semacam vintage-vintage gitu ya. Ada coffee shop di sini. Coba lihat. Hot and fresh coffee shop. Nah, tau ini buka beneran apa enggak apa cuma memang semacam figuran aja. Wood and Open Daily. Wow, lihat tempatnya, keren banget. Tuh. vintage banget tempatnya nih. Wow. Hei. Hello. Hm? Open Di mana mama? Oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Siap, 86, 86, siap, Q. Oke, okay, mantap. <laughs> Tadi itu cuma bercanda doang. Di sini ada Baker Street. Wow. Oh. Atau itu apa? Keren banget, nah ini tempatnya lebih berwarna, bros. Oh, keren banget nih. Uh, Ini lebih berwarna dan di sini ada barbershop juga. Eh, ini lebih keren sih buat foto-foto nih, spot foto nih, bagus banget nih. Ini tempat ketiga. Yang aku datengin ada juga pet shop di sini ya. Wah wow, ini keren banget nih. Oke, oke aku coba jalan ya. Wow, ini keren banget sih. Lihat, ada pet shop juga di sini. Kalau nah, misalnya itu ada pet shop. Ya pokoknya di sini juga ada tempat makanan sih di depan. Jadi di sini itu bukan hanya tempat uh, kita bisa foto-foto, spot foto atau lihat binatang-binatang atau para reptil, tapi di sini kita bisa juga foto. Eh foto kita bisa juga di sini makan, nanti ada makanan di depan. Tersedia buat teman-teman semua yang kalian pengen istirahat dan pengen beli sesuatu. Oke? Okay? Kita akan coba muter-muter lagi mudah-mudahan sampai kita review sampai ini tutup. Mudah-mudahan. Oke, okay? mantap. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa juga buat kalian kalau misalnya ke sini itu, jangan sekali-sekali kalian bergelombol atau rame-rame kayak semacam rame-rame uh, gitu maksudnya, karena di sini ada semacam larangan kayak gitu, nggak boleh bergelombol gitu cuman nggak tau lah ya kayak gimana uh, peraturan yang pasti untuk teman-teman semuanya kalian kalau misalnya teman-teman ke sini itu jangan lupa pakai masker kemudian jangan lupa bawa hand sanitizer, aku bawa hand sanitizer ada di tas dan jaga terus protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona karena kita terus menja tetap menjaga agar supaya wisata-wisata kayak gini tuh tetap hidup dengan kita bisa menjaga protokol kesehatan dan tempat-tempat wisata kayak gini tuh juga tetap bisa dikunjungi dan tetap buka karena kita disiplin menjaga protokol kesehatan nah buat teman-teman semuanya juga uh, jangan lupa juga kalian semua datang ke tempat ini karena tempat ini tuh menarik banget dan banyak banget di sini benefit-benefit atau uh, benefit yang bisa kita dapatin dimulai dari kita happy ketika kita datang ke sini dan banyak uh, banyak juga spot spot foto dan pemandangan-pemandangan yang cukup menarik terutama kalau bagi aku sepribadi di sini itu udaranya yang lumayan sangat sejuk banget sih di sini. So, banyak keuntungan ketika misalnya kita datang ke sini. Dengan 30.000 per orang, kalian bisa dapat sesuatu yang menarik yang baru pertama kali kalian mungkin kalau bagi aku baru pertama kali kita dapat menarik kayak gini yang ada di Jogja kalau misalnya kalian dari luar kota kalau datang ke Jogja jangan lupa juga mampir ke Sip